Uh, Teman-teman di rumah mau kesini, uh, bisa ketemu Kak ini ya. out apa namanya tadi? Street out street, street yeah. jalanan dong. Welcome back to my YouTube channel. Demi ubur-ubur di sini, oke. Okay, kali ini uh, gue ada di Taman Hutan Kota Patriot. Buka aja ya maskernya ya, biar bisa uh, jelas ngap juga sih pakai masker. Oke, okay, nah nanti gue akan explore dari sini. Lihat, ekspornya nanti kita masuk ke sini. Oh ya, gue berada di apa ya, di titik yang dekat uh, arah yang di sebelah kanan gue itu Jalan Juanda ya. Oke. Di sini kita lihat ada banyak sekali pepohonan. Ayo kita maju aja. Maju. Dan juga teman-teman bisa dilihat di situ ada taman-taman juga. Taman bermain ya kayaknya ya. Di sini udaranya sejuk banget guys, pokoknya kalian harus kesini. Jadi sore sore sore sore enak buat olahraga kayak gitu. Eh ketin terus. Dan juga di sini banyak pohon beringin, jadi sejuk banget, sejuk banget udara di sini sehat banget gitu Nah kita mulai masuk ya, mulai masuk ke tamannya ke jalur-jalur taman di sini ya. Oke tetap ikutin terus ya guys. Pokoknya di sini kalian akan disajikan dengan udara yang sangat sejuk banget. Nah di sini ayo. Banyak sekali orang yang sedang lari sore-sore hari di sini pokoknya teman-teman uh, yang mau pada sehat pokoknya larinya ke sini dan di sini udaranya sangat sejuk kita lihat penunjuk arah nah di sebelah sini di sebelah sana ada plaza satu gazebo gazebo di sebelah sana juga di sini juga ada tampaknya ada gazebo juga ya guys nah di sini ada area bermain Oke, olahraga gedung olahraga kali ya di sana juga. Tapi kita nggak akan ke gedung-gedungnya, cuman kita mau explore uh, litasan ini aja ya. Nanti kita ke tengah, oke? Okay? Ikuti aja keseruan gue. Temi ubur-ubur di sini. Oke. Okay? No edit-edit ya, jangan diedit ya. Nah ini gazebo kecil. Di gazebo kecil ini ada. Pokoknya bisa buat meeting atau buat duduk-duduk santai Teman-teman bisa beristirahat di situ Dan juga di sebelah sananya ada pohon beringin Dan ini sejuk banget guys Pokoknya harus bisa kesini Yang dari luar kota juga bisa kesini buat olahraga Nah sini kita lihat ada taman bermain Taman bermain bijak plastik Bijak plastik ya Nah di sini biasanya temen-temen anak-anak di sini nih taman bermainnya ada ayunan gitu. Ayo kita coba tanya-tanya dulu sama si emak ya. Mak boleh tanya-tanya sebentar nggak? Halo ma, dengan siapa? Nama so, saya... siapa? Namanya Ami. Pak Ami. Mm. Udah berapa lama jualan di sini? Empat tahun. Empat tahun guys. Empat tahun guys dia uh, jualan di sini. Gimana kesehariannya di sini uh, ramenya nya? Kapan? Terus kalau hujan gimana? Hujan sepi. Hujan sepi ya? Hmm. Kalau ramenya tiap hari apa? Minggu. Tapi ini lagi nggak boleh dulu. Oh nggak boleh dulu ya? Yang hmm, keramaian. Terlalu ramai jadi teman-teman nggak boleh datang-datang rame. Jadi, uh, temen -temen boleh, uh, dateng -dateng rame. jadi di sini masih masih menjaga protokol kesehatan kayak gitu. Sehat-sehat mm -mm. ya mak. Hmm. Pokoknya, ya. pokoknya uh, harus menjaga kesehatan. Maskernya mana? ada pakai dong pakai. <laughs> Oke okay guys kita lanjut lagi. Makasih ya mak. Kita lari sejenak guys. Ayo guys di sini, guys. Ternyata di sini masih banyak, masih banyak ya teman-teman yang nggak menggunakan masker ya. kita lihat-lihat pokoknya disitu banyak banget pepohonan jadi kayak bekasi itu rasa puncak guys di sini enak juga makanya semua orang di sini nggak pakai masker karena memang udaranya sejuk banget ini apalagi kan habis hujan jadi lembab gitu ya aku juga tadi mau pakai masker cuman ini kesempatan banget udaranya kita keliling-keliling keliling-keliling masih keliling guys guys kita lihat lagi ke sini guys nah di sini ada penunjuk arahnya juga jadi di, di depan dan di belakang itu ada penunjuk arahnya juga tadi ada gazebo lagi kan pintu gerbang pertama ke sana plaza satu ke sana lapangan sepatu roda. Oh iya, oh itu tuh lapangan sepatu roda. Oke. Okay. Tapi kita nggak ke sana ya, guys. Kita janjinya tadi kesepakatannya untuk mengelilingi ini aja nanti kita ke tengah. Ketemu orang-orang banyak. Tapi tetap gue jaga protokol kesehatan. Makin sore makin ramai guys. Ini masih banyak pepohonan juga. Jangan diedit ya. Sekarang aja yuk Jadi ini guys tempat orang-orang yang berolahraga di sini ada komunitas Transkopnya juga loh kayak komunitas pull up gitu Kayak gitu sih Kita tanya yuk salah satu boleh gak sih tanya-tanya Kalau -tanya? kau boleh tanya-tanya gak kenalan, boleh kenalan, boleh kerah buat YouTube biasa. Oh iya. Dengan kakak siapa ya? Ah Rafli. Rafli Iya Rafli. udah berapa lama di sini olahraganya? Udah jalan 4 tahun sih. Oh Rafli ini jalan 4 tahun guys. Kakak ini aku lihat ada komunitasnya ya? Iya ada komunitas. Komunitas apa? Struktur apa? Namanya Bara Murah. Bara Bara guys. Jadi kalau teman-teman uh, di rumah mau kesini uh, bisa ketemu kak ini ya Walk out, apa namanya tadi street walkout oh, street, street, yeah. street jalanan dong. Iya. Yeah. Oh jalanan. Maksudnya ya kita olahraga gitu tapi di oh. tempat umum. Di tempat. Iya di jalanan. Kalau ngomong, kenapa kok nggak pakai masker kak? Uh, kita bawa. Bawa masker. Bawa masker oh. tapi ya kalau olahraga itu emang kaya enak pakai masker gitu. Iya yeah, betul banget guys tadi yang gue bilang kalau nggak pakai masker ngap banget dan ini kesempatan banget udaranya masih bagus banget karena banyak uh, pepohonan gitu. Setuju gak sih pak Iya yeah, setuju. Uh, Bangga nggak jadi. Bekasi, uh, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, apa Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, Bangga, insan Bangga, ya Bangga, Bangga, ya, oh, ya, sama-sama uh, Saya terus Ayo guys Bangga, Bangga, Bangga, Lihat itu, tugunya, guys. Pokoknya, di sini harus lihat-lihat uh, deh, teman-teman. Gak bakal rugi, pokoknya. di Disana ada tugunya juga, guys. Jadi, teman-teman, orang-orang di sini tuh gak mau pakai masker karena memang mereka olahraga tuh gak nyaman pakai masker gitu. Gue ternyata ternyata di sini banjir guys gimana ya Nimpul aja deh hati licin oke kita baca di sini ya guys nah di sini ada kerawang bekasi Wah kerawang bekasi di sini ada tugu kerawang bekasi di sini juga ada kata-katanya Kami yang kini Terbaring Antara kerawang bekasi Tidak bisa teriak Dan merdeka Dan angkat Senjata lagi Tapi siapkah Siapakah Yang tidak lagi Mendengar deru kami Terbayang kami mema Terbayang Kami maju dan berdegap hati kami bicara padamu dalam hening di malam sepi jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu kenangan, kenanglah kami wah ini kayaknya sajak ya sajak dalam banget pokoknya sajaknya dan ini kolamnya ya guys